serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Les Love ya. Menemani santai siang kalian saat ini Bang Imin akan memberikan informasi menarik dan terbaru seputar idola kesayangan Lesti dan Rizki Bilar Kita awali di ya ke kamar pertama ada info dari Indosiar perhatikan di akun Instagram Indosiar Ya mau nggak semua postingnya, persahabat ya ada foto animasi nih dari pengisi acara-acara Indosiar, persahabat ya jangan bilang kamu Indosiarmania sejati kalau nggak bisa jawab ini, persahabat ya. Wow, ada si cantik nih yang memakai kerudung merah, masya Allah. Mudah-mudahan selalu sehat bahagia terus dan selalu banyak dukungan dari orang-orang yang baik yang tulus mencintai idola kesayangan kita. Di akun Indosiar ini, persahabat, ada kalimat info dari Indosiar yang tuliskan sebuah kalimat gamezone Hayo, jangan ngaku Indosiar Mania kalau nggak bisa tebak siapa mereka Yuk, siap-siap ikutan kuis tebak artis animasi untuk dapetin kalender cantik Bagi yang jawabannya benar, stay tune besok ya, mimin bakal update kuisnya Perhatikan persahabat ya Di sini tentunya ada sebuah info juga, ikuti kuisnya dan dapatkan kalender cantik Indosiar Mekanisme untuk menjawab persahabat yang pertama Kalian harus follow media sosial Indosiar dan akun IP Indosiar Sport.Indosiar, Suara Hati Istri.Indosiar Ad Lida.Indosiar, Pop Academy Indosiar, .indosiar Atau Ad Bintang Pantura Indosiar Yang kedua, tebak artis yang ada di postingan Instagram Indosiar di kolom komentar Yang ketiga, jawab dengan format nama Daerah jawaban yang keempat gunakan hashtag kuis tebak wajah Indosiar dan hashtag 27 Indosiar luar biasa Serta tag tiga teman kamu buat ikutan juga Yang kelima ada 30 kalender eksklusif Indosiar untuk 30 pemenang Periode kuis dimulai 11 Desember 2021 sampai 11 Januari 2022 Yuk tentunya ikutan kuisnya yang menang bakal ada hadiah spesial dari Indosiar. Dan selanjutnya persahabatan berkesempatan sebuah spesial juga dari Bang Raymond 22 jam yang lalu. tepatnya kemarin banget ya ini mengunggah sebuah postingan foto barang kagar pilar. Ini momen ketika Bang Raymond berkunjung ke rumah idola kesayangan kita. Di sini ada sebuah kalimat persahabatan ya yang dituliskan oleh Bang Raymond Walau dadakan banget, tapi senang bisa singgah di rumah mereka. Selid kedua terima kasih untuk doanya. Selid ketiga, gua ngerasa jadi kayak dianggap orang susah ya, tapi bingung juga sama maksud kalimat si penulisnya. Hampir sekarang belum paham maksudnya menghina apa menghimbau tapi nggak apa-apa, anggap jadi buat hiburan aja. Perhatikan persahabat di selid kedua. Ini ada sebuah kalimat. Tentunya doa persahabat ya Nih tips sebelah ye bang katanya tuh Ada sebuah komentar juga Finali Bang Raymond ke rumah Leslar Orang yang baik ke kakak dari zaman dulu Wow masalah banget ya Dan kita lihat aja ke slide ketiga Slide berikutnya Ada sebuah kalimat Pasti bikin konten deh Udah ketebak biasanya kan Leslar tamunya Alice semua Bahwa hadiah cuma karena teman lama bilar Jadi Leslar best banget nggak mandang siapapun keren Leslar, oh sahabat ya di kalimat ini tentunya Bang Raymond agak kesinggung persahabat ya tetap tentunya tentunya kita harus selalu support saja yang terbaik untuk teman-teman yang selalu mensupport Leslar hingga banyak komentar tanggapan dari para sahabat salah satunya dari Bang Faldi Akbar ikut berkomentar ya asli ketiga kenapa DM gua lu poswe katanya tuh aduh <laughs> ternyata DMan Bang Faldi Akbar oh sahabat ya kita lihat juga ke unggahan selanjutnya, ada sebuah postingan. Ini terbaru dari Kak Uyamunzi, persahabat yang mengunggah sebuah postingan foto rumah mewah. Dan ada kalimat kerja katanya tuh. Wow, semua salvo sama leslar, persahabat ya, cocok polo gini. manakah? tentunya leslar saat ini? Perhatikan di unggahan ini, persahabat di kembali oleh akun lestybilar.official. Ada kalimat kalian yang Tuliskan ada yang tahu nih di mana? Katanya tuh perhatikan di kolom komentar banyak tanggapan yang diberikan, yakni dari Agung Supriyani Gunawan mana ada coba fans yang kayak gini seuprit informasi pun akan dikejar sampai nemu keberadaan idolanya sehat-sehat ya kalian semua Leslar dan para Leslar lovers terutama para detektif pemecah teka-teki. Wow, masya Allah banyak rezabat ya. Ada yang nebak di rumah Mama Isda Ada juga yang nebak di rumah Syahrini katanya tuh Ada juga komentar yang nebak persahabatnya di rumah Frilly Wow, Masya Allah banget Dan nah, ada juga yang nebak itu rumah buat syuting JWB katanya tuh Dimanapun berada, tetap kita doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita ke kabar berikutnya, ada sebuah unggahan spesial juga persahabat yang kita dapatkan Ini luar biasa banget ya, info dari Leslar Anus Korsik Yang meripas kembali unggahan dari Igun Sudarmono ini info Leslar story persahabat ya Hajatan tahunannya, hashtag orang dalam nih, tungguin nih ya Untuk kategori favorit ada followingnya loh Cek beat 2 lay persahabat ya, hashtag chat musik in the world Cat musik Indo World 2021 yang pertama itu ada kategori di lagu pop daerah keroncong 10 penyanyi solo terfavorit 10 kolaborasi terfavorit 10 lagu terfavorit 10 penyanyi solo pria terbaik 10 penyanyi solo wanita terbaik 10 grup terbaik 10 kolaborasi terbaik lagu anak-anak 10 album terbaik 10 pendatang baru terbaik dangdut Wow, masalah banget ya, yuk, yang belum voting Tentunya linknya ada di bio di postingan Les Lalu. Kesik, persahabat, ya, mudah saja ya. kekompakan dan kesuntun kita selalu tentunya terjalin dengan baik untuk mendukung karya-karya dari idola kesayangan kita. Dan selanjutnya juga ada kabut terbaru bersahabat, ya, dari Igasnya Bang Adlin yang baru saja diunggah. Wow, ternyata. Saat ini Bang Lintar dan Uyambung ada di rumah Leslar, pesahabat ya. Wah, wow, membuat kita penasaran aja, pesahabat ya. Ada sesuatu kejutan apa sih yang akan diberikan oleh Idola? Mudah-mudahan saja ada kejutan baik, kejutan bahagia mudah-mudahan dilancarkan dan dipermudah apapun urusan yang dilakukan oleh Lesti.